tukur apa ya pak, eh sampai <tuh> menunggu ojek.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 kita non pak Tapi aja nak sempat cepat Hanya ada satu rindu, rindu. tanpa, rindu, tanpa nice. Dari satu malam ya. <laughs> Oke. Okay. Siap dan satu cinta alas problemang lego guys ini saat bah Matrip, maat pencer, Bos, Oke, oke, oke, gue sarapan iyo oke, yoi <laughs> suasana hey, <Kings. laughs> tambah saduh <laughs> kaya itu kayak lakonik film Tewelek gak? nganu sing vampir jatuh cinta yuk <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> suasana berkabut asik guys <tuk> Itu menu juga. mau sak botol lengkean. Ke arah lengkean. Oke, kak Iya, grafisika. Foto kok pisan lepas dari pos 2 eh pos tiga menuju ke lembah lengkean berbeda dengan kemarin ya saya dari pos tiga langsung ke punya pelirang kali ini kita ke lengkean jadi kalau untuk ke yang pos tiga ke Belirang, silakan silahkan uh, ke video sebelumnya nah, contohnya ada di deskripsi kawan Nah, itu teman saya Arga <laughs> Nanti, sebentar lagi, akan menemui lubang atau bebatuan yang mengeluarkan asap dari geotermal atau panas bumi. Hah? Sebelah konek oke okay. Ya, inilah. Uh, asap geotermal <tuh> Yang banyak tersebar di jalur ini postiga, Antara posiga sampai lembah lengkean <tuh> ya, Seperti ini asapnya kurang terlihat ya Jadi awalnya panas <tuh> Jadi panas bumi membakar air dari sungai bawah tanah yang ada di bawah tanah ini Dan ini juga terlihat e, batu ini ya juga mengeluarkan asap. Mau gon yang mau sauna? Hah? Yang mau sauna, gue enak. Haha. Tapi, tapi nggak beracun nih gitu. Gak, gak. Karena nggak nggak bau belerang kan? Iya. Ini e, kau asli murni anu apa namanya? Oh, nah, panas bumi membak namanya nggodok atau memasak e, aliran air di sungai bawah tanah. Wah, gini. Hmm. itu banyak juga terseperti situ juga itu depan itu yono nah, itu asapnya yang dikeluarkan siap ga mandi sauna Hah. <laughs> langsung alami oh. dari panas bumi. Uhu. Jarum-jarum hilang. Hah? Jarum-jarum hilang. -jarum soalnya Wah. kena angat. Iya. Lagi lo di tiris aja nih banyu nih. Ngini lu netes. Ini sebenarnya ini sumber air ini sebenarnya kalau mau apa nih disoling itu lumayan loh. Airnya kan netes-netes gini kan. Hmm. Kamer saya jadi beruap. <laughs> ya, siap. Pak <Sauna>, dulu. <laughs> Sauna, Bos. Biar hilang. Ginilah. Setelah lokasi asap geotermal, wih, jalannya, elevasinya sangat 30 sampai 45 derajat nih elevasinya Selepas dari uap geotermal berjalan ya kira-kira satu jam memasuki hutan cantiki yang eksotik. wis tanjakannya masih gila. Wih. Ayo ke sepadeng ya, katanya pembalengkean ini uh. Setelah pas hutan catigi yang di bawah itu vegetasi semakin terbuka menandakan ini sudah berada di lokasi Lembah Lengkean. eksotik, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Oke, <Okay>, Bro? Boop! Oh. <laughs> dan cantik mulai mengerdil hehehe uh, mm. haa sarapan, rek mm. <laughs> <bangunten dua> <laughs> <hui. laughs> Bar satu berkabut, bar dua. Tintak